Jangan Dengan puluh siang untuk penampilan tarian STP ini, yang menampilkan bagaimana pekabaran Injil masuk ke tanah Papua. berbagai macam penolakan namun karena otoritas kuasa Allah yang besar itu Injil diterima di tanah Papua Dan hamba Tuhan akan jalan di depan, dan memimpin doa, dan untuk kemuliaan nama Tuhan. Sekali lagi, kita berikan applause yang paling meriah untuk penampilan varian dari SD, SD,